Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh family welcome to the channel you beautiful people i hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys we just uh, reacted to the turkish uh, laser weapon the drone killer now we're gonna react to the indonesian uh, drone uh, this video is suggested by churriol terima kasih. thank you very much Shukran and mercy for your kind suggestion the video is by events uh, military and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado guys so let's get started this video Wow, I think that's the American one, the reaper, they call it. That's where the future is nowadays all um perusahaan yang terakhir. Mereka mengatakan bahwa Rusia tank Kali ini kami membahas berita terbaru, yang kabarnya ada senjata drone untuk masa depan, dan Indonesia termasuk salah satunya. Wow. kemajuan teknologi semakin membuat semua kehidupan manusia lihat itu, salah Huge. satunya alutsista di dunia militer dengan makin berkembangnya teknologi pesawat tanpa awak atau dikenal hmm. dengan sebutan drone hampir semua pengamat militer setuju bahwa drone adalah senjata peperangan masa depan lalu negara mana wow. saja, berikut beberapa negara yang memimpin peperangan drone militer masa depan Jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 1.000 unit. Setelah menyaksikan apa yang dapat dilakukan drone dalam perang, Amerika Serikat mulai membangun dan mengembangkan teknologi drone like Sekarang Amerika Serikat huge. berada di posisi terdepan sebagai negara paling maju dalam teknologi drone. Wow Beberapa serangan drone Amerika Serikat paling sukses termasuk yang digunakan melawan Irak, teroris Pakistan, hmm. Al-Qaeda di Yaman, Suriah, Somalia, dan Afghanistan. That's all the countries they've used it In Yaman, Amerika, Somalia, Libya, pada Afghanistan, 2008. Pakistan It's a big wingspan 2 Rusia Wow This is a Russian drone. Perkiraan jumlah drone dimiliki Rusia like 48, 48 unit. <laughs> And it's double propeller. Rusia relatif tertinggal dalam pengembangan teknologi drone militer dibanding negara besar lain. Namun hal ini berubah pada awal 2000-an ketika Rusia secara resmi memasuki wow. zaman kemasan drone. This is actually single wilayah Siberia adalah have yang sangat sulit dipantau karena kondisi dingin ekstrim. Oh. Namun drone telah memungkinkan Rusia untuk memantau daerah tersebut. The icing system crazy. Rusia diproyeksikan memiliki setidaknya 48 proyek drone militer pada 2028. Yes, the thing about Russia, they always have to think about the, the cooler or the really cold weather, so they have lots of equipment that basically works in Perkiraan extreme cold weather. jumlah drone, drone weather. yang sebanyak 24 unit. Indonesia ternyata juga memiliki pesawat tempur Wow. This one too looks a bit lean. It's not as big bayi. as the American one. Hal itu 2019 di pusat latihan tempur Marinir Asembagus Situbondo, Jawa Timur. Wow. drone tersebut memiliki keistimewaan karena berfungsi tidak hanya sebagai pengawasan dan pengintaian like namun juga duck. mampu melaksanakan serangan melalui penembakan maupun pengeboman Indonesia oh. juga memiliki pabrik pengembangan drone pertama di Asia Tenggara yang berada di Jalan Raya Sentul 23 Kadu Mangu, Babakan Madang Bogor, Jawa Barat 4 negara Turki This is Turkish 4 jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2020 like ketika Turki meluncurkan prototipe drone pertamanya satu dekade lalu banyak orang menolak upaya mereka wow. tetapi sekarang industri drone Turki telah berkembang pesat bahkan mereka mampu melakukan hmm. ekspor drone drone bayraktar TB2 mereka. O, saya get triangle untuk melawan Kurdi Suriah yang telah lama terlibat konflik dengan Turki. Negeri yang dipimpin Recep Erdogan ini memiliki hampir 95 drone di mana sebagian besar dikembangkan secara lokal. <laughs> The Turkish drones were used quite a bit in uh, Azerbaijan. <laughs> Prajurit Indonesia diberi persenjatai hingga 2028 sebanyak 26 unit negeri jiran Indonesia oh ini wow, dalam dua like tahun four terakhir. Perusahaan ini mengembangkan drone baik untuk tujuan sipil maupun militer. Untuk tujuan sipil misalnya, drone di Malaysia banyak digunakan untuk bidang pertanian. Di Kelantan, misal, mm. para petani di wilayah ini mulai menggunakan like like cool. pupuk. The first of, uh, I've seen. Bahkan di Universiti Putra That's Malaysia cool. atau UPM, para mahasiswa like menciptakan uh, buatan its, uh, buat ramah lingkungan, yakni terbuat dari daun nangka. But doesn't look like this one can. <laughs> Wow, or maybe it could. Australia. Australia's 6. Perkiraan jumlah drone militer oh, yang this one looks like a jet. 28 sebanyak 33 unit. That's the coolest one so far. Australia pernah meluncurkan drone yang dikembangkan secara rahasia oleh Departemen Pertahanan Australia di sebuah fasilitas di Brisbane. Drone itu adalah drone buatan lokal pertama dan ukurannya sama dengan jet tempur tradisional. Mereka juga telah mendapatkan drone standar mereka dari Amerika Serikat, terutama MQ-9 Reaper sesuai permintaan. Negeri Kanguru berencana memiliki 33 drone Reaper dalam mendatang. 7. Negara China. It's the Chinese number 7 ch Jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak oh, 68 wow. unit. Saat ini militer China terus memperkuat diri, salah satunya dengan mengembangkan teknologi drone. China melakukan investasi besar-besaran dalam mengembangkan drone dalam dekade terakhir di perusahaan pertahanan yang didanai negara dan kontraktor swasta. Diversifikasi telah memungkinkan militer negeri Tirai Bambu memiliki banyak pilihan dalam mengembangkannya China diprediksi setidaknya memiliki 68 drone berat pada 2028. Wow. 8 negara Mesir. It's Egypt Mesir. Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 32 unit. Mesir menjadi salah satu negara korban perang drone. Bertolak dari hal itu, Mesir mulai mengembangkan teknologi drone agar sejajar dengan musuh-musuh mereka di wilayah Timur Tengah yang bergejolak Tentara Mesir dengan drone Chengdu Wing Loong dari China. Carry. Drone tersebut terutama digunakan untuk memantau aksi pemberontak di Sinai Utara. Mesir berencana meningkatkan drone-nya uh. menjadi 33 pada tahun depan. 9 ah. negara ini. India. Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2022 oh, sebanyak 34 unit. India adalah negara berpenduduk besar dengan kekuatan militer besar. India saat ini juga sudah memulai mengembangkan teknologi drone jarak jauh. Okay, Pada 1990-an, India banyak Indian mendapatkan sebagian besar dronenya dari Israel. Tetapi dalam perkembangannya mereka mampu membuat kendaraan udara tak berawak secara lokal. India saat ini memiliki 100 drone yang sedang beroperasi dengan 54 lainnya direncanakan akan ditambahkan. Project Rostov saat Rostom. ini sedang mengembangkan drone yang melaju dengan kecepatan hingga 125 mil per jam. Hey, we didn't do number 10, we just talked about 9. really cool. Like I said, nowadays uh, I, I like just having the smaller drones, the one you can take it just for fun, fly it around, get some nice shots. But these ones, They're used by military that's the sad part of it right that uh usually they use it for attacks for example right um, and that's unfortunately where the future is going where things are going to be unmanned controlled from a far away that's the war of the future like i said earlier russia just recently tested i think some tanks and or some equipment that was unmanned um and soon enough that's going to be out in the field America China all these countries are gonna you know develop their weaponry that's going to be unmanned and controlled from afar away and that's going to be in the battlefield so uh yeah it's it's the the battle of uh, the robots whoever has the strongest the most smartest uh well, um I guess uh, you know robots and also the controllers uh from afar they can win the the war so pretty crazy but it was interesting i hope you guys found this video interesting too if you did then please don't forget to smash that like button and also subscribe to the channel if you like me to check out any other videos you can put in the comment section below as always thank you very much for all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself any you family inshallah see you guys in the next video take care and wassalam